Momen kekiutan Lesti dan Bilar Apalagi melihat Papa Bi yang tentunya cemburu Itu posesif banget persahabat Postingan ini diunggah kembali oleh akun Sandal Putih Bilar Kita lihat juga kalimat yang ditulis Zaman PDKT yang bikin begadang Yang bikin senyum-senyum sendiri Apalagi kalau lihat kakak yang cemburu posesif gini Aduh, Masya Allah banget persahabat Ini luar biasa Mudah-mudahan Rumah tangganya selalu bahagia dan rukun Dan semoga selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan versi warga Konoha juga Prasabat, ya, Kepengen banget melihat vlognya Leslar kembali doakan Mudah-mudahan LA kembali bangkit Dan semoga menyuguhkan Kejutan spesial juga Untuk kita semuanya Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Cidukan dari Madinah Masya Allah luar biasa Idola kesayangan kita terlihat, masya Allah, auranya makin terpancar. Bunda Lesti dan Abang Elman selalu lucu dan sangat menggemaskan. Semua orang yang bertemu langsung pengen minta foto. Begitu banyak orang-orang baik, orang-orang yang sangat tulus mencintai dan mendoakan Leslar. Mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita yakin bahwa Leslar... Tentunya akan selalu memberikan contoh baik untuk kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat kita lihat ya Di unggah berikutnya ada artikel dari kapanlagi.com Mengenai comebacknya Bunda Lesti di Indosiar Perhatikan Lesti Kejora tampil untuk pertama kalinya di TV dalam konser hut 28 tahun Indosiar Lesti Kejora dipastikan tampil di perayaan Hari Pulang Tahun 28 Indosiar yang bertajuk konser raya, 28 Tahun Indosiar Luar Biasa pada 11 Januari 2023. Ini akan menjadi penampilan Perdana Lesti di televisi usai diterpaka sesuka DRT beberapa waktu lalu. Masya Allah, disampaikan langsung oleh Ibu Siwi. Lesti akan kembali hadir dan kembali berkarya. Untuk selalu menyuguhkan kejutan untuk kita semuanya Pastinya, insya Allah Mudah-mudahan Bunda El semakin banyak dukungan Semakin tentunya, memberikan karya-karya yang banyak terbaru Dan semoga karyanya bisa diminati oleh semua orang Kemudian juga persahabat artikel kali ini Tentunya soal BBL yang berulang tahun Potret Bibi Leslar, anak Lesti dan Rizky Bilar, yang baru ultah pertama makin ganteng dan karmi. Wah, wow, Masya Allah, Bibi L. Kita lihat juga bersama slide berikutnya. Bibi L sempat tuai banyak cibiran netizen. Setelah lahir, banyak yang menyebut kalau Bibi L kerap dibanding-bandingkan dengan anak artis lain. Lesti dan Rizky Bilar nampaknya tak mau ambil pusing dengan cibiran netizen. Mereka lebih memilih fokus untuk membesarkan buah cintanya tersebut. BBL kini menjadi balita yang makin karmi dan tingkahnya selalu bikin netizen gemes, Masya Allah. Terlepas dari pro dan kontra, seolesti dan rizki bilar, netizen senang dengan tumbuh kembang BBL yang selalu mendapat limpahan kasih sayang dari banyak orang. Masya Allah, Abang El mudah-mudahan selalu sehat lalu menjadi kebanggaan, penyemangat bagi kedua orang tua dan terutama mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin. Kemudian juga bersahabat kita lihat di IGS-nya rahmat ini mengunggah potret Papa Bilar yang tentunya bertemu dengan Kapten Marwah FC cabang Madinah. Kita mendapatkan informasi nih, tersahabat. Ternyata saat bertemu dengan Kapten Marwah FC Papa Bilar. Itu rencananya para sahabat ya Langsung mau gas ke lapangan Alhamdulillah lapangannya full semua Karena dadakan gak apa, apa lah Biar besok tahu dan seingat kuat katanya itu Masya Allah Ternyata pepebi dan tim Marwa FC Cabang Madinah Itu rencananya mau ke lapangan pak sahabat ya Dan tentunya lapangannya penuh semuanya Dikarenakan mendadak jadi persahabatnya di-cancel lagi Dan gak apa-apalah, mudah-mudahan persahabatnya Idola kesayangan kita selalu sehat dan selalu bahagia Amin Kita pasti masih nunggu tidurkan Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik Terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih